Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe subscribe channel yang paling mantap ini kan kawan ini beredar informasi di media kawan ya ini coba saya buat dan kita diskusikan jangan ya ya ini dari provinsi media Merdeka ya yaitu siap-siap lintasi 25 ruas jalan di Jakarta wajib bayar 19.000 rupiah. Men. Ini semakin pintar saja sedotuan dari rakyat ini, kawan. Nah, ini ada beberapa daftarnya ya. Sebanyak 25 ruas jalan di DKI Jakarta bakal diterapkan berbayar atau Electronic Road pricing atau ERP Besaran tarif sekitar Rp. 5.000 hingga Rp. 19.000 sekali melintas. Pada draft rancangan peraturan daerah atau rapirda tentang pengendalian lalu lintas secara elektronik, disebutkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas hingga mengendalikan mobilitas warga di DKI Jakarta. Perlu diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas berdasarkan kriteria perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dan kapasitas jalan. Ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum serta kualitas lingkungan. Demikian bunyi drag tersebut dikutip selasa 10 Januari 2022, ulangin 2023. Kemudian mengacu pada rafk. Reperda ini dijelaskan bahwa PPLE merupakan pembatasan kendaraan bermotor secara elektronik pada jaringan atau ruas jalan tertentu dan atau kawasan tertentu dan atau waktu tertentu. Merujuk pada draft rapenta itu ada empat kriteria kawasan yang dapat diterapkan ERP antara lain. Memiliki tingkat kepadatan atau perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 pada jam puncak atau sibuk. Kemudian pada kawasan yang memiliki dua jalur jalan dan setiap jalur memiliki paling sedikit dua lajur. Demikian bunyi derap tersebut. Ketiga, pada kawasan yang hanya dapat dilalui kendaraan bermotor dengan kecepatan rata-rata kurang dari 30 km per jam pada jam puncak. Terakhir, tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dan trayek yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, Lalu, berdasarkan kriterian ditetapkan tersebut, Pemprov DKI Jakarta mencantumkan total 25 ruas jalan sebagai kawasan penerapan ERP di Ibu Kota. Berikut daftarnya. 1. Jalan, jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Kajamada, Jalan Hayamuruk, Jalan Majapahit, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Muhammad Husni Tamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sisinga Mangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati, ya, Jalan Suryo Pranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Kiai Caringin, Jalan Toman Raya, Jalan Jenderal Esparman, Jalan Katot Subroto, Jalan MT Haryono, Jalan DI Panjaitan, Jalan Jenderal Ayani, Jalan Pramuka, Jalan Salim Baraya, Jalan Pasar Senen, Jalan Gunung Sahari, Jalan HR Rasuna Said. Nah, pengendalian lalu lintas secara elektronik pada kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik diberlakukan setiap hari. Dimulai pukul 05.00 pagi ya, sampai dengan pukul 22.00 malam waktu Indonesia bagian Barat. Demikian bunyi Raptor datur tersebut kawan ini makanya saya bilang semakin pintar saja menyedot uan uang dari rakyat ya jadi mau tidak mau ribuan bahkan puluhan ribu motor akan melintas jadi sekali melintas harus bayar minimal 5 ribu masih balas 19 ribu, kawan baik ada-ada saja cara berpikirnya ya. Kalau alasannya masalah macet, ya dari dulu untuk macet. Ya kan? Makanya cepat-cepat saja buat itu ibu kota negara yang baru IKN itu. Nah Merkel lah di sana itu istana presiden. Ya intinya pejabat-pejabat negara di sana. Nah, Jakarta tetap menjadi ibu kota. Ulangi, Jakarta tetap menjadi uh, kota wisata, kota ramai. Nah, kalau begini. Ya, kalau menurut saya ini salah satu cara. Bagaimana pemerintah setempat menyodok uang rakyat. Kesempatan lagi nih. Sebenarnya, kawan Jakarta itu miskin sebenarnya. Tidak ada sumber daya alam di Jakarta. Ya. Ini berbagai cara dilakukan ini. Mungkin sudah bingung lagi nyari uang tambahan kayak gimana. Jadi saudaraku yang mau masuk Jakarta hati-hati. Yang pertama kalau mau masuk Jakarta ya siapkan uang-uang cadangan ya minimal 50 ribu. Takutnya Ya kalian bolak-balik melintas di situ ya kena kena sekali lewat 5000 sampai 19000. Nanti balik lagi kena lagi, balik lagi. Ya kan? Nah, inilah situasi kita sekarang kawan. Ya, inilah situasi kita sekarang. Ya kalau memang apa dibilang macet ya Jakarta lebih umumkan Batasi batasi orang yang hidup di Jakarta. Nah, Jakarta seperti itu. Ini kan enggak. Buka, datang semua datang, ya eh, silakan silakan ngumpul di situ. Nah, dengan banyaknya orang di Jakarta kan otomatis ekonomi akan bergerak di situ. Coba Jakarta sepi, coba Jakarta sedikit orangnya. Ya ekonomi juga tidak begitu meningkat. Kenapa? banyak sekali dari luar daerah masuk ke sana jadi ojek jadi apa dan sebagainya otomatis uang berputar di situ belanja di situ nah berputarlah Jakarta ini tapi jangan kelewatan seperti ini kawan ini sama dengan menyen raya. rakyat kena yang banyak yang lewat nanti itu ya kelas ekonomi menengah ke bawah belum barang-barang mahal -barang mahal semua dan sebagainya ini naik lagi Betul-betul hmm. sangat jadi Menyidatuan rakyat kalau begini, Ya kan Nah bagaimana menurut sahabatku Baik yang tuduhnya loh